Ya, pertanyaan yang ini direct message ya, jadi mungkin teman-teman nggak -teman baca pertanyaannya, tapi di direct message saya, Pak saya olah nafas, lalu ada semut atau coro dalam telinga saya, apa yang harus saya lakukan? Lima bulan lalu, karena bulan lalu karena belum ngah, saya ke dokter karena panik semalam terjadi lagi, Pak nah, yang saya olah nafas segitiga aja, bener nggak? Ya. Nanti saya post di WA group ya file PDF mengenai body scan atau pemindahan badan, menscanning tubuh, ya merasakan bahkan juga bukan body scan aja ya, anda meditasi, meditasi senci atau meditasi apapun juga anda pokoknya tenang begitu ya, tapi terutama body scan merasakan organ tubuh maka tubuh bisa laporan. Kalau secara senci energi mengalir. Kalau Vimpo, pembuluh darah terbuka, tapi Anda olah nafas, Nah, waktu olah nafas, apalagi kalau body scan, Anda mulai merasakan, saya latih, saya suruh, rasakan tubuh, rasakan jempol, rasakan ini. Ada orang yang kanker panyudara, dia pikir cuma kanker panyudara. Begitu body scan, perutnya ada coro, Pak. Ini bukan bukan bukan gerakan ya. Kalau ada sehat, ada merasakan perut bergerak, itu perut otot perut gerakan parietalis seperti gergingan yang bergerak enak nyaman gitu ini kayak coro pak jadi coro dan semut bisa ada di mana-mana ya ini yang bertanya ini ada di telinga nanti bisa juga dari kepala kayak turun ke bawah ser gitu ya itu orang migran vertigo biasanya begitu ya atau kalau enggak punya turunan orang tuanya migran orang tuanya vertigo begitu mulai bedi scan mulai dari kepala ada bergerak Terrr, yang ada kanker di benjolan di Leher, gitu ya. Pak, kok panyudara saya panas, Pak. Coba deh PET scan. Eh bener, Pak. Ada tumor juga, ada kanker di panyudara. Pasti sedikit, untung baru sedikit. Jadi begitu olah nafas, itu yang panyudaranya, maaf nih, bicara bicarakan panyudara, ada tumor kanker, itu kayak di kemo loh. Panas, bisa cekit-cekit. Bahkan kalau coro masih mendeng ya. Ada kayak di silet-silet, katanya. Ya saya nggak ngerasain gitu ya. Nah itu rasa bisa muncul di mana-mana. Ya daftarnya sebentar saya pos di PDF di grup. Ya Anda bisa mual, Anda bisa kayak mau muntah, Anda bisa kayak ada coro atau semut keringinan di mana dimana di mana. Ya itu berarti bisa banyak hal. Bisa pembuluh darahnya melebar, bisa ada bakteri di situ lagi diperangin, ada sel-sel kanker, sel-sel yang nggak bener lagi disengat sama natural killer cell. Ya. Kalau orang sensi bilang lagi energi sedang mengalir ke situ, penjelasannya macam-macam. Ya, nanti kalau kita workshop, saya akan jelaskan lebih panjang lebar. Tapi sekarang secara singkat, sana saya rekam. Ya. Kalau Anda mengalami seperti itu, sekarang dari sisi ilmu yang saya pelajari hari ini, kita belajar body scan dari John Kabat-Zinn. Maka jawaban saya saat ini saya batasi dari uh, pelajaran serial MBSR-MBCT. MBSR itu Mindful Based Stress Production. MBCT, Mindful Based Cognitive Terapi. Nah, saya akan jawab dengan jawabannya John Kabat-Zinn juga ya. Karena ilmu ini kan didapat dari dia. Ya, Saya enggak akan berkata, saya menemukan gitu. Kan enggak menemukan. Belajar dulu, baru ngajar ya. John Kabat-Zinn itu menyebut perasaan-perasaan, simptom-simptom yang nanti saya post di grup apa saja yang bisa muncul. ya Sebagai simptom gejala atau rasa atau sakit termasuk di telinga itu sebagai laporan organ tubuh waktu kita mulai rajin olah nafas maka itu akan muncul. Nah apa yang terbaik yang dilakukan ya nomor satu secara medis boleh ke dokter ya nanti dokter lihat nggak ada coronya <laughs> pasti nggak ada ya kan tapi dokter akan memeriksa ya Telinganya diperiksa, nggak ada apa-apa. Nanti mungkin bahkan kalau ke saraf, aduh, ini punya gejala migrain nih, misalnya gitu. Ya, atau dulu pernah migrain, nanti akan ketahuan. Jadi dengan simptom-simptom itu dokter juga tahu kok. Ya pergi ke dokter untuk mendapat analisa medis. Waduh, kok paru-paru saya sakit ya? Wah bener. Begitu di uh, Ronsen, ya, atau mau di uh, di scanning. Uh, MRI lebih jelas ya atau maka kelihatan bercak-bercak putih Oh iya bener dulu pernah covid 2-3 tahun lalu ya Wah kok jantung saya rasanya nggak enak ya Ada waktu orang Badung begitu pergi ke, -ke dokter Waduh oh, bener pak ada penyempitan Untung bapak merasakan Jadi body scan akan membuat kita merasakan Nah waktu kita merasakan maka kita merespon Lebih bagus merasakan daripada nggak merasakan tahu-tahu sakit Waktu merasakan ginjalnya tinggal 25%. Coba waktu rusak 10% kita udah merasakan. Kita kebanyakan mungkin minum analgesik. Sakit apa sedikit obat anti rasa sakit. Sakit gigi anti rasa sakit. Ya kalau sakit gigi kumur-kumur ekoenzim aja. Ya dua tiga kali kumur-kumur sakitnya hilang. Nih gigi saya akarnya patah udah tiga tahun lalu. Nggak dicabut sampai sekarang. Ekoenzim tidak menyambur, tidak menyambung gigi yang patah. Ya tapi sakitnya hilang. Tapi itu bukan analgesik yang menghilangi rasa sakit, membunuh bakteri. Bakterinya nggak ada, mulutnya steril terus, bau mulut hilang, sakitnya juga hilang. Tapi akar giginya tetap patah. <guruh> nah, kalau kita kebanyakan analgesik, anti rasa sakit, ya nanti kita badan kita ada yang rusak, kita nggak rasakan sakit. Tahu-tahu kanker, udah stadium tiga, gitu. Kenapa baru sedikit nggak merasakan? Makanya buang analgesik. Vitamin, suplemen, nutrisi, antioksidan, eh, VCO, makan gak apa-apa. Karena itu memang nutrisi, makanan. Makronutrien atau mikronutrien, mikronutrien berarti itu makan. Tapi anti rasa sakit, kalau kuat jangan. Kalau gak kuat gimana? Olah nafas. Karena olah nafas, terutama bimbo 2 Ada bukti ilmiahnya, atau simak modulnya, menaikkan interleukin 10. anti inflamasi sakit karena peradangan radang inflamasi olah nafas juga segitiga bisa menghentikan peradangan ya Nah sekarang respon dulu terhadap sakit termasuk pertanyaan yang lain sekaligus ya yang ada rasa kayak semut di telinga coro di telinga coro di dalam perut perutnya bergerak-gerak gitu ya dokter bingung mungkin malah gitu ya karena itu sebenarnya kita meditasi kita olah nafas itu bukan roh ya bukan roh jahat masuk enggak Kan waktu olah nafas Anda berkata, Tuhan penyembuhku, Anda punya Tuhan masing-masing, Anda, Anda minta Tuhan hadir, ya, itu adalah metabolisme tubuh. Nah, tapi boleh ke dokter untuk mendapat analisa dari dokter itu sakitnya kenapa. Yang kedua, setelah tahu sakitnya apa dari dokter, ya, maka kita boleh obat dokter atau obat herbal. Jadi misalnya sama-sama tahu nih, waduh pak, coronya nih deket pangkal paha pak jangan-jangan prostat loh gitu dicek bener gitu ya Oke boleh minum obat prostat kalau mau obat kalau enggak obat makan tomat aja dipanasin supaya likopennya naik tiga kali lipat ya lalu waktu olah nafas nah ini kemarin kan sakit di telinga kan kemarin sakit di prostat waktu olah nafas setelah body scan nah bicara body scan mumpung kita lagi modul body scan tadi kan kita 30 menit nanti men scanning tubuh seluruh tubuh ini makin lama kalau teman-teman terus latihan tiap hari nih tiap malam body scan gitu ya sampai kapan sampai bisa merasakan organ tubuh artinya apa sampai merasakan sakit <laughs> kalau nggak sakit pak nomor nomor satu mungkin ada sehat nomor dua mungkin ada doublek maaf ya doublek bebal udah kebal maaf ya jadi sarafnya udah nggak bisa merasakan apa-apa stop analgesik, Body scan terus sampai nanti lapor ini sakit, ini sakit, ini sakit. Ah begitu sakit periksa dokter. Atau kalau nggak mau, mau gratis tanya halo dokter aja. Punggung bengkak, punggung sakit, tapi asam urat rendah. Oke, muncul frozen folder gitu ya kan. udah kalau asam urat tinggi ya udah kurangin makan kacang gitu kan, atau goreng-gorengan atau ceruan. Jadi apa tergantung sakitnya menurut pandangan medis, itu boleh, tinggal sa obatnya, mau obat dokter boleh, kalau saya akan menyarankan herbal atau makanan, karena makanan yang tepat itu obat, makanan yang salah itu racun, maka racunnya dibuang, ganti pola makan. ya. Kalau sudah ganti pola makan, maka misalnya kayak telinga, ini kan susah Pak, kalau orang kolesterol gampang, asam urat gampang, pantangannya ini, kanker, pantangannya ini, makan yang ini. Nah kalau telinga Pak, pantangannya apa, makan apa? <laughs> ya, kalau telinga maka opsi yang berikutnya adalah olah nafas yang namanya healing terapi. Sama, body scan dulu ya, nah body scan itu awalnya kan 30 menit nih hari ini kita, nanti lama-lama bahkan seluruh tubuh kita bisa scanning dalam lima menit. Jadi kayak, kayak ya men-scanning Kalau pertawa awalnya kan kita ngerasa-ngerasain Jempol kaki, ngerasa-ngerasain tumit Gak rasa apa-apa Tiap hari begitu Yang namanya dirasa-rasa Jadi ngerasa beneran Coronya muncul di kaki <gihat> Semutnya bergerak Gitu, gitu ya Drinkingen, Kayak kesemutan gitu ya Itu bisa juga pembuluh darahnya lagi melebar Energinya lagi mengalir Maka waktu kita nanti olah nafas Yang kemarin muncul rasa-rasa itu kita mulai membayangkan, memikirkan, memerintahkan oksigen mengalir ke sana. Nutrisi mengalir ke sana. Kalau telinga kan ya nutrisi umum. Jadi waktu olah nafas, Tuhan saya sudah makan sehat, saya hidup sehat. Saya sudah bertobat dari makan makanan karsinogen, makanan perasa pewarna yang gak ada gunanya. Hanya nikmat di mulut tapi racun bagi tubuh. Ampuni saya Tuhan, saya makan yang tidak benar, makan pengawet. Makan pewarna, yang bukan pewarna food grade, bukan pewarna alami Sekarang saya makan yang sehat Lalu sambil alah nafas pelan-pelan Bayangkan oksigen, nutrisi mengalir ke telinga Misalnya gitu ya Kalau itu bergeraknya dari arah kepala, berarti masalah saraf Seperti tadi body scanning, bayangkan oksigen ke otak Dan dari otak keluar, itu oksigen, nutrisi mengalir ke seluruh saraf-saraf Setelah dari otak keluar kemana-mana sampai ke telinga Itu kita bayangin nanti jangan heran juga, waktu itu terjadi, akan muncul lagi tuh rasa, ya, semutnya berjalan nih dari kepala ke telinga, gitu. Nah, kalau, tadi saya bilangnya begini, kalau anda rasa tertentu, buka mata, gitu ya, maksudnya kalau tertentu itu rasa yang Anda nggak sanggup. Kayak mau muntah atau gelieng jangan jangan merem buka aja, ya, buka, nanti paling nggak rasanya berkurang. Lalu tahan lagi, sampai nanti itu hilang. Jadi, John kabat tuh bilang begini, ini, pertama kan begitu merasakan sakit tertentu, boleh kalau mau opini dari medis dokter klinis ya, jadi periksa ke dokter, dokter bilang apa ya, nanti kalau yang bingung kalau dokter nggak tahu, <laughs> diperiksa semuanya nggak tahu, balik ke saya ikuti modul selanjutnya, jangan-jangan nanti itu masalah hati dan pikiran. Ya, nanti akan sampai di situ ya. Karena kalau dokter nggak tahu gimana, gitu kan, nggak dapat apa ini. <laughs> Percaya saya itu bukan setan, ya, itu metabolisme tubuh, ya. Nah, syukur dokter menemukan, lalu kita bisa menerapi, meresponi data tadi dengan makan yang tepat, ya. Kedua, meresponi dengan ini, ajarannya John kabat Sin ya rasa itu diilustrasikan Jokan Depan seperti anak pertama yang baru lahir yang kita miliki, kita cinta banget sama dia, lalu anak itu menangis. Ya, kita gendong, ya. Waktu digendong, itu anak bayi setumur katakanlah 2-3 bulan nangis. Ya. Wah, tambah digendong terus-terusan di nangis tambah kenceng. Kira-kira ibu-ibu aja deh bayar biar enak ya kalau ibu-ibu punya bayi nangis diapain, Bu? Biasa buanting, Pak. Saya penting, Pak. Ya, enggak lah. Ya, kan kita peluk sampai dia nggak nangis lagi. Nah, ini ilustrasi dari John Cabal. Jin rasa sakit itu bayimu. Kira-kira hadapi aja, peluk aja. Terus tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kalau perlu, seperti yang saya ajarkan, ya, setel lagu: Tuhan penyembuhku, Kalau Tuhan penyembuh. Pesebukan sakitku, Allah Tuhan penyembuh. Tapi ingat ya, olah nafas bukan obat. Obat itu analgesik, rasa dek, hilang, gitu ya. Ini proses. Nah proses itu bisa berupa sebenarnya pelebaran pembuluh darah, perbaikan metabolisme tubuh, penyeimbangan sistem hormonal. Itu kira-kira bisa kalau latihannya pelan pelang pelan pelang tiga bulan baru sembuh. Kayak titik puspa, 4-5 jam sekali, 14 hari sembuh. Kayak gavila, sehari tiga jam, ya 2-3 bulan sembuh. Jadi kalau sakitnya enggak banget-banget, cuma kadang muncul kadang enggak, ya karena Anda enggak punya waktu satu hari tiga jam, ya kan? Kalau John Kabat malah mengajarkan itu pagi 30 menit, malam 30 menit udah cukup. Tapi saya tambahkan, ya kan, tiap tiga jam sekali yang bisa 10-an menit adalah water breathing. Yang enggak pakai tutup mata, tarik hidung, buang mulut, ya, atau namanya bimbo satu, sambil masak, sambil jalan, sambil ngetik, sambil apa, paling tidak dengan begitu tubuh alkali. pH darah bisa ideal 7,45 terindikasi dari pH urin ini pH meter, ya, dari saya bangun tidur cek 7,1 dulu sebelum olah nafas lima koma pH urin, ya, kalau mau akurat ya pH darah pergi ke rumah sakit cek gas darah pH urin berbeda dengan pH darah tapi mengindikasi karena ini kan limbahnya pasti lebih rendah ya jadi kalau muncul rasa sakit ya termasuk pertanyaan lain saya jadikan satu aja ya karena waktu maka responi dengan tetap terus berolah nafas tapi pikiran kita seperti memeluk bajir rasa sakit itu kita yakin sembuh pasti sembuh akan sembuh kita membayangkan oksigen mengalir, nanti sakitnya pelan-pelan hilang, pelan-pelan hilang, pelan-pelan hilang, begitu hilang, itu sembuhnya permanen Nah kalau sak sakit, nanti rasa sakitnya kalau udah nggak muncul, yang muncul apa, Pak? Ya, yang muncul nanti waktu body scanning itu, maka orang bisa ketagihan <laughs> Rasanya rasa nyaman, dingin, kayak bukan kesemutan, tapi kayak sereng gitu ya bahkan nanti kalau anda masuk modul kayak ucapan syukur anda membayangkan duduk di bawah pohon di puncak yang teduh angin seberembus anda kayak dan rasakan angin Sss, dingin gitu. itulah kekuatan bayangan kekuatan pikiran dan itu menyembuhkan ya karena kita seperti itu ya kita uh, kita masuk dalam kondisi di mana kita nggak mikir apa terjadi mikir bahkan nggak mikir penyakit kita kita hanya berdua dengan sang pemberi nafas karena nafas itu dari Tuhan Ya, Ayub berkata bahwa roh Tuhan yang maha kuasa menyembuhkan aku selama roh Tuhan ada dalam lubang hidungku dan roh. Jadi Ayub berkata bahwa antara nafas itu punya Tuhan lalu nafas yang maha kuasa ada dalam lubang hidungku dan aku bernafas, nafas menyembuhkanku jadi, Anda bisa nangkep sendiri. Kira-kira pengertiannya apa ya? Itu pengertian soal nafas yang kalau memang di saya Kristen di Alkitab ya. Tapi Ayub itu kan hidup pada zaman Abraham. Jadi, Ayub itu hidup di mana? Malah bangsa Israel aja belum ada, agama Yahudi belum ada. Apalagi Kristen. Ayub ini Nabi Samawi sebenarnya ya. Dia hidup sejajar pada zaman Abraham. Kalau Nabi Musa kan... 1500 tahun sebelum Masehi. Ayub itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi pada zaman Adam, Abraham, maaf, Abraham ya. Itu berbicara soal nafas. Juga Elihu, temannya Ayub mengajarkan kepada Ayub, nafas dari Tuhan menyembuhkan. Ya, maka kita olah nafas mengatasi rasa sakit sampai sakitnya hilang dan Anda bisa mengikuti jejak orang lain. Ya. Sembuh. Saya diabet lepas obat, lepas insulin, ya kafilah kanker, sembuh. Belum lagi yang kesaksian banyak. Testimoni yang sklerosis, yang autoimun, yang migrain, yang vertigo. Ya, Mereka pada japri. Makasih sembuh, makasih sembuh. Ada ibu di Surabaya, nggak punya duit. Pak, saya yakin pak, ikut olah nafas bapak, saya nggak jadi kemo pak. Tunggu dulu, suami setuju nggak? Udah nggak ada, bagus. <laughs> jadi nggak usah minta persetujuan. Anak gimana? Ini anak saya pak. Oke, sepakat ya. Kalau sekeluarga nggak sepakat, nanti kan yang bisa jamin sembuh hanya Tuhan. Nanti begitu nggak sembuh, nih gara-gara Pak Jarot nih, <laughs> Ibu saya dipanggil Tuhan. <laughs> sepakat, gitu ya. Sepakat Pak, udah tekad, udah kalau udah tekad ya udah tekad, gitu ya. Kalau nggak tekad yang repot, kan ragu-ragu sembuh, maksud sembuh sih cuma lepas tarik lepas tarik, ini gitu ya. Makanya simak tuh kesaksian gavila atau Ibu Elizabeth Meliana tuh, oh, lebih, lebih ekstrim lagi tuh, pergi ke Penang, kanker lidah stadium 4. Baru di kemo, harusnya kemonya enam 16 kali. Baru 4 kali pulang ke Surabaya. tiga puluh 32 kali. Baru 8 kali pulang dia udah. Sampai dokternya ngancam. Tanggung jawab sendiri ya. Tanggung jawab gitu. Kenapa pulang? ya Kalau dia bersaksi ya saya dengar suara Tuhan. Pola hidup sehat, olah nafas, sembuh, lu bakar. Lidah dipotong tinggal seperempat, tumbuh lagi. Lu. ya Dengar kesaksiannya Saya menapos di WA Grup Kanker. Jadi banyak hal yang terjadi. Makanya nanti kalau kita pelan-pelan, karena kenapa pelan-pelan supaya satu modul ini dipraktekkan dulu ya kita akan selesai nanti mungkin kita mundur nggak lebih dari 14 minggu ya karena, karena sekarang sangat ada modul-modul baru ya tapi modul yang boleh lompat itu yang non teknis jadi sekarang kita belajar olah nafas, water breathing sebenarnya ya tekniknya tuh water breathing tarik buang sama secara otaknya body scanning nah nanti kalau ikut minggu malam nanti secara otaknya inner healing ya nanti inner healing akan ada mungkin lima enam sesi setiap minggu malam ya itu ikutin sambil praktek supaya tidak hanya bayangin tengkul <laughs> nanti juga tak, tak pos kalau body stretching saya body stretching itu 40 menit body scan-nya hanya hanya lima menit sebagai pendahuluan karena udah biasa tapi harus biasa dulu harus 30 menit dulu nih paling enggak satu minggu nih body scan 30 menit nanti kita pendekin tinggal 5 menit, tinggal 3 menit lalu body stretching. Jadi eh uh, body sekanya pendek, nanti lebih lama yang pakai gerakan tadi, pakai stretching begitu ya. Totalnya paling enggak karena selama body stretching juga ambil nafas pelan-pelan, Anda dapat satu jam pagi atau paling enggak 45 menit pagi ya. Malam 45 menit, udah segala penyakit hilang ya. Saya stop dulu.